Ini saya beritanya, ini ini beritanya. Ah ini, aku juga lihat di itu. Di mana? Di apa TV-nya? Di berita TV. Iya, orang Jepang semua tahu ini. Semua orang tahu ini. Iya beritanya besar kan ini? Oh iya. Itu apa ya korupsi ini ya, dana bantuan Corona ya? Iya iya, juga kan? Iya seratus. Uh, itu kan? kalau rupiah seratus miliar loh itu. Iya, dan ini keluarga uh, kumpul dan apa ya muncup gitu kan? Iya dia bohong kan? Iya apa bohong. Itu minta dana bantuan dari pemerintah itu ya? Iya iya. Dan katanya uh, tetangga orangnya baik gitu. Kata tetangga yang di Jepang? Yang ini, yang oh. ini. Yang apa namanya apa ya? Taniguchi ya? Oh Maranya iya Bali gitu. Tapi ya sebenarnya kayak gitu. Iya penipu. sama istrinya juga kan? Iya. Terus anaknya juga kan? Iya iya, anaknya dua kan? Ah, satu keluarga ya? Iya, iya Umurnya iya. 47 tahun. Kalau oh, udah ditangkap kan tangkap ya? Udah ketangkap ya di oh. di kantor imigrasi hmm. di Jakarta ini. Oh gitu. Cepat banget ya? Cepat banget loh Bukan ini. Sekarang berapa? Berapa minggu ya? Udah lewat cepat banget ya ini? Gak tahu aku tahu-tahu pokoknya udah hmm. beritanya udah keluar aja gitu jadi udah rame gitu iya kemarin kemarin aku nonton di TV tapi ya udah kan ini hmm. udah ditangkap udah ditangkap kayaknya iya lagi proses pulang ke Jepang kayaknya ini. jadi dia tangkap di in, eh, Jakarta ya nggak nggak di Sumatera Selatan oh. Lampung namanya oh gitu namanya Lampung hal Sumatera Sumatera hal oh. itu kampung Desa banget kok kan? desa-desa banget <laughs> Aku kaget juga Kenapa bisa ya ditangkap? Enggak tahu Disi ya Bisa cari kan orangnya Oh itu namanya polisi Indonesia tuh cepet okay. Bangga banget ya Ternyata Eey. apa Indonesia dan Jepang kan? Iya syukur lah Sebenarnya banyak orang kenal loh ini Juhuku deh Oh Kampu ini kan Juhuku itu berapa 110 miliar Iya 110 miliar kayak gitu Ini orang biasa kan padahal? Orang biasa cuman dia nipu ini ya minta dana bantuan aja gitu ya iya iya investasi ya invest ah invest iya. di, di, di Indonesia di Indonesia ya uh -huh. Uh -huh. di di Jepang juga uh -huh. ini beritanya benar-benar besar Eh baru tahu kalau pada aku ini tahunnya tuh kemarin uh -huh. dikasih tahu sama GM aku ganjernya manajer katanya iya polisi Indonesia iya, cepet iya, ya iya, dia iya. bilang gitu. Iya, iya, Bisa iya. langsung cepat ditangkap gitu. Dia katanya terima kasih gitu kata Jema Glow. Iya. Makasih ya, makasih ya, kata. Soalnya itu kan dana dana apa tuh dari pajak orang Jepang gitu ya. Terus ditipu kan, huh, iya. pajak 110 miliar loh itu kalau buat beli kerupuk bisa buat satu kecamatan kayaknya. Oh uh, iya iya. Beli kerupuk bagi-bagiin. <laughs> kalau beli bakso satu rt bisa buat makan lima tahun kayaknya. Iya. Ah. Padahal orang-orang yang nggak tahu Indonesia tapi ya mereka tahu loh ini. Oh tahu. Insiden ini. Iya. Kita tahu ya. Bener benar Iya ini ini beritanya di mana mana loh, ini ada satu lagi itu. Mm -hmm. Aku aku nggak nonton di YouTube tapi di tv. Iya. Di ah. ya, tv. Semua channel ada gitu. Ada kayak gitu. Iya iya. Soalnya aku kayak eh Indonesia gitu. Ah. Terus ini ya orang Jepang ngerasa kayak. Ya, terima kasih banyak. Iya benar benar. Aku juga baru tahu tuh. Ya kalau aku juga aku iya Benar benar terima kasih ya deh. Gitu. <laughs> iya. Bener ya. Hmm satu miliar loh dan itu aku nih beritanya ya mm -hmm. jadi ceritanya uh, pemerintah Jepang udah tahu dia penipu mm. karena istrinya udah ketangkap ya udah ya istrinya mungkin, ya. ketangkap iya, anaknya iya. ketangkap tapi dia belum kan? Ket... Uh, yang terakhir kan terakhir iya terus mungkin tahu kali ya pemerintah Jepang tahu dia terakhir ke Indonesia gitu ya karena ah, paspornya dicabut, Iya, iya. Ya, ya kayak gitu ya. Oh. Tapi Indonesia benar-benar cepet ya pemerintah Indonesia sistemnya bagus banget. Oh, oh. Soalnya itu Lampung Lampung ya, di kampung. itu kampung, benar ya, kampung. Rumahnya benar-benar kampung Gimana? tuh kayak kaya gini sayang. Ya. Lampung tuh kayak gini. Waduh luar biasa, luar biasa, emang biasa ini. ya ya. Emang Indonesia nih udah semakin bagus ya iya ah katanya tuh dia bisnis tuh bisnis ya bisnis bisnis lele ikat lele oh itu <laughs> uh, ini, ini ini ini orang yang diajak kerjasama mungkin ini mm -hmm. jadi enggak mereka percaya kan Iya sih. ini baik uh, uh, bawa uang investasi B gitu iya, ya investasi investasi apa lagi investasi lele hmm? terus udang juga ya udang ya? ya udang juga ya iya Tuh, nama ze <laughs> Lele sama udah ya bisnisnya investasi lele 110 miliar bisa buat satu ini kali, satu kabupaten Aku <laughs> Investasi lele Ini kamu suka makan lele kan? Iya Ternyata, tujuh turunan juga habis itu lele <laughs> Kita punya anak, anaknya punya anak lagi, terus punya anak lagi, tetangganya punya anak juga sekalian dong. Hey, lah, habis Kacau ya Aku baru tahu. Kamu udah tahu duluan ya? Iya tahu-tahu. Emang sebat viral sih soalnya ya di Jepang. Iya. Aku nggak tahu viral. sih. Soalnya lain news juga Ada, ada ya, juga. Iya semua. Iya punya. Iya-ia ada. Oh makanya terkaget juga. Pas GM aku katanya, wah makasih ya katanya. Pemerintah Indonesia geraknya cepet ya dia bilang gitu. Iya. Tuh, ya kan? Jadi pas udah tahu katanya tuh tanggal tujuh gitu ya. Cuma beda. Dua se... tamu ya dia? Di mana? Dia ada di Indonesia. Hampir, dua tahun, hampir kan? dua tahun ya. Iya iya. Oh, kamu lebih tahu detail ya, jembatannya apa ya? Deh. Kamu kaget, dan, iya. tahu aku kayak, Dan ya, aku cari detailnya. Iya oh. gitu. Baru tahu aku. Kamu ya. baru tahu ya? Lombok baru kan tahu. <laughs> Luar biasa yang Indonesia ini top, marco top ini sekali lagi tuh. kerja Kerjasama Indonesia Jepang. Iya, yeah, wow. kita bangga orang Indonesia brother sister ya. Oh saudara tua soalnya, ya, itu. Jepang itu saudara tua. Iya. Tuh kan tuh buat ini, Evi udang. udang. Ini Jakarta nih ya, ini Jakarta. Uh -huh. Ini Jakarta. Lampung, Lampung itu di itu kayak... di sini tuh di kampung ini. Ya, ya, ya. Namanya kari kari rejo, kari rejo. Hmm. Nama hmm. kampungnya. Tuh, tuh, tuh. Coba orang Jepang coba lihat tuh, ini yeah. oh, bisa ketangkep. Ini <laughs> lihat kayak gini loh sayang. Gimana ya? Tuh, banyak ini motor, katanya. Karena aku polisi, oh. gak bisa ditangkap. Itu gak bisa nangkap. Soalnya banyak orang kan, sebenarnya oh. walaupun apa, desa oh. ya gak tahu kan. Gimana? dia ada di situ? Tuh tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, dia mungkin cari apa ya? Satu demi satu kan? mungkin ya, orang Jepang kayak gini, ada orang atau, Jepang gak gitu ya? Tahu gitu ya? Ini kampung banget loh, sayang kampung banget ya? Bener-bener kampung loh hmm. ini. Ini rumahnya kayak gini, saya. Ya, e... eh, ya kan? Ini <tuk> tinggal di sini, ini kan? ya. Oh, dia tinggal di sini. Oh, ini aku baru tahu ini. Ya, ini kamu baru dia. Iya, rumahnya kayak gini. Tapi ini ya kacau. Oh, sama mungkin orang Indonesia satu. ya. Itu di belakangnya tuh dia bikin ini ah, kolam iya. lele. Nah, kolam lele padahal nggak butuh sampai satu miliar juga nggak perlu, loh, Kak. <tuk> Mungkin ini kali banyak kali investasinya ini. Ini ay. ini nih kayaknya ketua RT nih kayaknya. Iya iya RT ya, Sonco ya. Sonco, kan iketua RT mungkin ini. <laughs> dia juga kaget kan? Dia juga kaget. Ah, soalnya kelihatannya orang baik, tiba-tiba banyak polisi dateng gitu ke rumah ditangkap. Mungkin dia juga bantu dia. Dia nggak tahu ya, katanya. Ay ya welcome hmm. gitu kan mungkin di awalnya mungkin ya karena orang mau investasi kan ya, ya pastilah orang Indonesia kan namanya juga ya baik hati gitu kan <laughs> saling membantu kalau mau investasi Ayy. ya welcome kalau gitu ya sebagai orang Jepang hmm. kita kan merasa apa ya malu gitu malu ya iya dong Iya uh, lama-lama ke sana kan, Bukan, uh, uh. apa ya gangguin orang-orang kan? Benar sih Ya. Nanti uh. yang satu kolam dua puluh lima ribu ini ikan katanya saya. Iya iya ya, banyak ya. Uh, itu total empat juta rupiah satu kolam mm. dia bilang gitu. Oh bisnis ikan lele ya. Kamu mau? <laughs> Kamu juga ngalir setiap. Ya? Pakai pakai ini, pakai uang Kyukin. korupsi. Kacau ini ya, sob, tapi itu yang paling penting kan ya? Iya. Tak itu Terima kasih banyak ya. Luar biasa, emang benar ini. Iya dong. Indonesia Jepang. Woo, uh. yu, syukurlah. Indonesia udah banyak berubah sekarang. Iya. Ya, udah lagi jadi negara maju. Iya. Lanjut terus ya. Jadi, jadi aku ngerasa apa ya uh, bangga gitu sama pemerintah Indonesia yang yang bisa buktiin ke ke negara lain ke mm. internasional kalau Indonesia juga bagus loh gitu Iya iya iya uh, Sistemnya bagus, kepolisiannya juga geraknya cepet, kerjanya cepet gitu mm. Jadi bisa diandalkan lah Mantep emang ya, aku bangga nih, bisa aku pulang ke Indonesia lah kalau gitu <lipun> <tuh> kamu, <tuh> kamu beritanya sampai tamu, Ya huh? terlalu lama Oh iya <tuh> <tuh> Orang Indonesia mah, Polisinya cepet, tapi orang Indonesia nya Iya. <tuh>